You're my life. Ada bau harum rambutmu Masih ada manis batu cintamu Hanya kau Kau yang tahu Hatiku ini Masih ada Iya yeah. yeah.